What's up, fans? Welcome back to Timeout. eighty There's still in more. Om brewok sih keren banget ya Gila dia memang marah loh temen-temennya Selebrasi kebanyakan setelah baru menang game 1 Just one game man, just one game Keren banget lah hari ini om brewok Dan selamat tadi kelas timeout hari ini Timeout game, aduh maaf banget ya fans Saya, Gue hari ini kayak ngejuice lah ya Karena gue seharian jalan-jalan pakai jernisnya D-Book, lalu tiba-tiba Phoenix Suns Kekejar dong, <laughs> sama Dan Fernagas Dan kalah akhirnya di game kedua Dan now they are down 2-0 But surprise, surprise Philadelphia 76ers berasal take game dari Boston Celtics sekarang ini nggak ada Mbit lo, no Joel Embiid tapi emang Houston Harden gila sih Houston Harden hari ini showed up atau MVP Harden ya I think MVP Harden lebih cocok lah daripada Houston Harden ya? gila sih dia 45 poin dan ya akhirnya Philadelphia and 7 berhasil upset the Boston Celtics in game 1 uh, ya yeah, surprise nggak habis-habis sih surprise di NBA Playoff tahun ini terus datang sih dan ini membuat kita semakin tertarik untuk nonton NBA Playoff dan tim National Basket Indonesia kita akhirnya merilis 12 namanya akan berangkat ke Kamboja, finally putting an end kepada rumor bahwa DMX akan bermain di SEA Games dan kita akan bahas lah nanti tentang rosternya Timnas juga hari ini, jadi itulah dua topik utama kita untuk kelas timeout hari ini Padahal, di jujur gue penasaran, gue pengen banget bikin timeout, Udah bahasnya uh, Harden sama Denver Nuggets gue penasaran kira-kira bisa dapet berapa views ya karena kita tau lah, biasanya kita pasti ngomongnya kok gak Lakers, Warriors, pasti itu oh, lumayan love and base-nya, tapi gue tadi sebenernya penasaran tapi akhirnya kita dikasih konten sama tim nasional Indonesia kita dan juga di Bandulah, biar viewsnya makin banyak yang nonton Time Out hari ini, dan besok pagi guys, jangan lupa untuk nonton game pertama, hmm udah gue ganti jersinya di belakang antara Lakers melawan Golden State Warriors. ini gue pajang dua-duanya, biar adil kalau nganter pasti salah satu fans yang bilang, oh, aku Rocky mau nge-jinx nih enggak, ini biar adil, LeBron sama Steph Curry besok ini uh, bagi kalian yang bisa join my live chat, please join my live chat besok ini, And of course, good luck kepada dua fans, uh, kedua kubu, yaitu Lakers dan juga Warriors kenapa ya feeling gue besok Lakers menang ya, tadi gue abis nge kalian videonya swiss culture si lebron itu skyhook dari tengah lapangan masuk gila gua mikir wah ini kayak good mood nih, kayak lebron biasa, kayaknya bisa menang sih setelah istirahat Lakers kalau istirahat lembangan lama kayaknya oke okay biasanya mainnya. jadi um, yes, hopefully i will see everybody uh, on my live chat tomorrow uh, dan yang video, video tersebut temen gua tujuan swiss culture gila dia hoki banget sih. video itu langsung viral hari ini and once again thank you so much guys yang sudah selalu setia untuk menonton time out and you know the drills guys please kasih like dulu guys sebelum nonton ini acara basket mungkin yang paling konsisten kali di Indonesia sekarang ini Jadi pastikan kalian kasih full support Agar gue bisa semangat guys untuk bikin kontennya Kalau gitu, langsung kita mulai timeout hari ini Kita akan mulai dengan timnas uh, 3x3 terlebih dahulu dimana tim Putri akan memakai tim FIBA Asia kemarin ini yaitu Kim, Pierre, Louis, Adelaide, Dita, dan juga dia. Uh, pas di FIBA Asia, they played really well together. Itu kenapa, makanya, kayak dipertahankan. Dan mereka dapat penghalang medali perunggu Mereka sempat dapat pengalaman melawan Australia juga di sana. Um, ya, yeah, tahun lalu di SEA Games, kok gue gak salah ya? Please let me know, kalau gue salah. Itu mereka juga dapatnya pelunggu di tri 3 Tapi dulu timnya adalah Kim, Ayu, Co dan juga Lady. Uh, gue gak melihat komposisi tim SEA Games tri 3 putri yang sekarang ini. kayak gue lumayan yakin sih. Mereka I think, Bisa masuk ke final I think this team Is pretty solid Dan pengalamannya Untuk main 3X3 juga udah cukup Oke okay. Dan sekarang kita pindah ke tim Putra 3 3 Yang juga sudah Announce their roster uh, Very interesting squad <laughs> Boleh gue bilang uh, Dengan time out sejati Ada time out Gang sejati sana, Ada Avan Seputra Laurentius Oi, uh, Nixon Dan juga Reza Guntara Kenapa gue bilang Interesting Karena guardnya Boleh dibilang Cuma satu doang ya, Cuma Avan Seputra doang um, Dan shooter-nya juga Cuma Avan doang <laughs> shooter-nya. Jadi kelihatannya Mereka mau prioritasnya untuk ngadu badan di dalam ataupun juga ngadu rebound nantinya um, jujur, kita udah bahas ini di grup discord beberapa kali bahwa kita semua surprise banget, Rio DC gak dipanggil karena Rio DC menurut gua lumayan oke okay, main performance-nya waktu di Singapura main 3 x itu gue penasaran sih, asli gue penasaran aja kenapa kira-kira dia gak dipanggil sih but With the team that we have right now, menurut um, gue lumayan solid juga uh, persiapannya cukup mateng juga, kan lumayan lama juga persiapan mungkin kita udah tiga mingguan sekarang ini. So good luck untuk timnas X3, X3 putra kita. Uh, harapannya of course this year mereka bisa bawa pulang medali. Uh, nanti pasti di comment section ada yang nanya sih. Kau Rocky nggak bahas tentang uh, rumor West Bandit Nggak mau komen tentang itu? I don't wanna say too much honestly karena gue juga nggak tahu sebenarnya permasalahan aslinya seperti apa. Uh, I know uh, Rizal Falconi sudah mengeluarkan statement. Kemarin ini, but I don't wanna say too much, but I just wanna say I just wanna wish everybody like, semoga aja masalahnya cepat selesai, semoga ada solusinya, uh, semoga uh, ideal juga bisa membantu maybe, uh, kadang-kadang sih banget sih kok dengar rumor kayak gini, kasihan pemainnya, apalagi juga ini kan ada liga profesional ya, so have harusnya semuanya berjalan dengan secara profesional juga, so just really sad hearing about that, dan tapi gue doain, aja sih gue doain, agar semuanya bisa menemukan solusi secepatnya, amin, but now, kita akan pindah ke tim 5 on 5 kita A.K.A. The Defending Champion In sea Games uh, Mereka juga hari ini merilis squadnya Besok ada latihan uh, Gue mau datang ke latihannya besok ini Ngeliput Tapi eh, gue bingung mau nanya apa ya Kira-kira ke pemain-pemainnya <laughs> Kalau punya ide Gue harus nanya apa ke pemain timnas Besok bisa tulis di comment section di bawah um, Tapi ini sesuai ekspektasi gue sih Pemain yang masuk uh, ke roster ini And this is probably the, the best team Yang kita bisa uh, punya sekarang ini Kita tahu juga brand yang juara Sudah mendarat Kayaknya mungkin kemarin di Jakarta, hari ini pun juga udah join uh, latihannya Timnas and get ready with the team um, ya yeah, mungkin ada satu nama yang gue agak mungkin kaget gak masuk, itu namanya Arki uh, orang pasti akan bilang, kenapa kok Rocky pengen Arki masuk, oh, menurut gue Arki itu masih uh, leader dari Timnas itu, dia of the court uh, itu masih perannya penting banget menurut gue, uh, tadinya gue expect juga ini adalah sesuatu apa ya, kayak Uh, penghargaan untuk dia, kita tahu juga dia udah jasanya banyak banget untuk timnas. Gue mikir, this is gonna be his last SEA Games, uh, this is his goodbye tadinya untuk timnas. Uh, tapi ternyata nggak masuk. Tapi jadi gue kan penasaran nih, kira-kira siapa pemain lokal yang bisa jadi leader di tim ini dan juga yang bisa kasih speech motivasi saat timnas kalah sih. So, we will need one or two guys yang bisa melakukan ini. Uh, kok gue sih liat kayak mungkin Prastawa, maybe, or maybe Caleb juga bisa gantiin perannya Arki sebagai leader nantinya di tim nasional kita sekarang ini um, tapi mungkin juga kalau gue pikir juga mungkin coach Milos pengennya adalah 12 healthy bodies uh, I believe starter ini nanti akan Anthony Bin Prestawa Waro Juan Loren juga Lesser Prosper and that is a super solid five menurut gue ya sih um, dari dari video kemarin, gue bilang bahwa gue lumayan optimis sih. Gue lumayan optimis kalau kita akan bisa back-to-back -back, uh, gold medal this, this year. Uh, tapi emang challenge, obviously, challenge juga pasti akan lebih berat ya. Karena kan everybody pasti mau ngalahin kita. We got Target on our back Udah pasti dari Filipina apalagi Filipina udah namain timnya aja We're the team <laughs> And Thailand man Thailand gue juga yakin Mereka juga nyesek banget sih kalah sama kita uh, Traw holder Kalau tuh 45 poin Atau gimana Atau berapa gitu Tapi mereka sekarang datang Dengan Tyler RAM juga So this is another challenge juga Untuk tim nasional kita nantinya Dan gue yakin Freddy Lish Uh, Moses Morgan nembaknya nggak akan sebau tahun lalu sih karena dua orang itu tahun lalu benar-benar sih bawa main nomor 27 tujuh tu gue lupa tuh Point Garte yang agak gemuk-gemuk juga tuh itu juga tahun lalu bau banget lawan kita jadi uh, tim nasional kita obviously ini akan dua kali lipat lebih berat menurut gue untuk mempertahankan emas karena everybody have extra motivation untuk bisa mengalahkan kita um, apalagi juga kita boleh bilang nggak ada Bram nggak ada DMX nggak ada Bolden itu pasti banget membuat timnas kita juga harus usaha lebih lagi. Uh, giving more effort juga this year um, yeah. bisa -bisa ya bisa-bisanya tadi ada DM gue tadi bisa-bisanya yang bilang bahwa itu kok grafik ada garis kosongnya itu disesain buat DMX <laughs> gue juga kepikiran loh mereka bisa kepikiran kayak gitu sih tapi uh, menurut gue kita sekarang ini harus fokus kepada 12 pemain yang terpilih kita harus support mereka Uh, karena orang-orang ini udah 12 pemain itu udah siap untuk perang uh, Untuk perang mempertahankan uh, gold medal mereka Dan juga untuk memberikan 1000% untuk bendera Indonesia nantinya uh, I believe this team has what it takes Untuk bisa back-to-back -back gold medal sih Asalkan, asalkan, asalkan, asalkan Pemain naturalisasi kita Anthony Bean dan juga Lester Prosper ini Bisa play at their highest level Mereka bisa lead the team uh, Mereka bisa motivasi pemain lokal juga Just get everybody better mood gue kalau mereka itu bisa, kalau mereka bisa seperti itu, I think they will win the gold medal nantinya. And of course kuncinya juga adalah three point. Kita ingat tahun lalu kita bisa juara karena three point kita bagus, shooting kita mitrish juga bagus. Jadi kalau kita mau repeat, we have to do the same thing juga si akurasi kita harus tinggi. Um, jadi kalau gue pemain seperti Yuda, pemain seperti Arigi, pemain seperti Widi, just don't get nervous, don't get nervous menurut gue. Mereka harus bisa come in. Uh, from the second unit Mereka harus bisa provide offense Mereka harus bisa provide shooting uh, Mereka harus nembak aja sih Kalau lagi kosong Tembak aja lah menurut gue I think either Arigi or Yuda Menurut gue bisa jadi X-factor-nya Untuk tim nasional kita tahun ini Obviously of course Pras juga Pras juga nembak nah, Harus bagus sih gak bola Pras juga ini masih mesin scorer kita salah satunya uh, Pras and Caleb Itu semua uh, Dua-duanya harus juga perform At the very high level Excuse me At a very high level juga sih nantinya So Excited banget sih, excited banget. kita akan satu grup dengan Laos I think, Vietnam dan juga Thailand uh, We need to win all three games sih, biar kita enggak ketemu Filipina maybe uh, in the semifinals uh, Lawan Thailand sih, of course that is gonna be the key dan itu yang kita tunggu-tunggu semua I'm gonna be in Cambodia I'll be in Phnom Penh Pas lagi Indonesia melawan Thailand So I cannot wait to be at the games, sih Dan juga support our national team Karena kita akan pindah ke NBA um, yes, Sebelum kita pindah ke NBA Gue mau say good luck Good luck untuk uh, tim nasional putra kita Semoga aja kita bisa Memenangkan gold medal again Amin Sekali kita pindah ke NBA Denver Nuggets Lagi-lagi defense yang gak ada obat hari ini Mereka take a 2-0 lead uh, Setelah menang 97-87 atas Phoenix Says, bro, 87 poin, bro. Gila, that's just crazy. Ini tim ada dibuk, book, ada abang ganteng, <laughs> dan juga ada KD, man. Dan mereka cuma nge 87 poin doang sih. So that's a testament to Denver Nuggets' defense. Uh, in the first half, Malahan dari Phoenix, sebenarnya defense-nya oke okay banget. Mereka nahan Nuggets 40 poin aja. Jamal Murray, kalau mulai juga satu dari sebelas. So they were playing good defense juga on him. Uh, cuma tadi semuanya berubah setelah CP3 sayang sekali, lompat rebutan riba sama KCP dan growing-nya kayak ketarik tadi itu, uh, he had to exit the game, um, kita ini paling kayak bilang deja vu sih, kayak CP3 setiap kali lagi playoff pasti cedera lagi, cedera lagi, mungkin emang dia curse juga sih in the playoff, uh, who is getting hurt, and maybe your fans disang selalu bilang kayak, oh my god, here we go again, um, asem awesome, sih, tadi mungkin kalau dia stay in the game mungkin aja Phoenix Sun bisa memenangkan game hari ini sih dan dan juga confident levelnya Phoenix Sun, sih, itu tadi lebih bagus waktu ada CP3 di lapangan tapi pas dia udah exit, itu udah mulai hilang momentumnya dan lebih banyak kayak main iso basketball, main ke bergantung kepada KD, bergantung kepada Dibok tapi ya sedangkan dua poin itu pasti kecapean sih di quarter keempat sih lo tau lah, itu di Nuggets ya itu kan udaranya tipis-tipis gitu ya lo gak mungkin bisa tahan sih main kayak bener-bener 4 quarter, kuat terus sih dan ini yeah, sedang Nuggets, Demeknya udah it biasa. It's home court advantage. That's why they call it home court advantage. Mereka malah turn up their defense in the fourth quarter tadi. Kalau nggak salah. Suns itu pertama 0.10 atau 0.11 gitu. Tembakan pertamanya di uh, fourth quarter. And Denver was smelling blood. Man. Gila pas nggak ada CP3. Itu mulai dari KCP back to back. Three point. Untuk memberikan Nages three point lead. Setelah itu. Ya. Biasalah bintangnya Jamal Murray. Walaupun bau tiga kuarter, kuarter empat. When it's. Clutch time, Dia showed up. See, then you got Jokic, man. Jokic was just unstoppable in this game. Um, si Jamal Murray. Tadi touchnya dapetnya Kok hala ada 6 poin Kok hala di kuarter keempat Pokoknya ada satu, tadi yang Terakhir itu dia miring-miring Fade away Depannya campaign Masuk lah Itu gila sih That was a very very tough shot Menurut gue Eh Nikola Jokic Dimana Dia harus step up offence-nya uh, Ya yeah, hari ini dia tau banget sih Kalau dia harus step up Dia tiga Dia 39 poin 16 rebound And 5 assist 18 Sebenernya main defensinya bagus Gue akuin dia main defensinya bagus Cuma Jokic just Yeah he just playing better offense aja Menurut gue tembakannya Miring-miring juga masuk tadi Yoke sih, Yogi, um, ya, Yogi uh, dia tahu aja sih kapan kalau dia tuh harus take over The offense for the Denver Muggets. Nuggets Dan ini kenapa gue bilang Makanya Denver itu timnya enak banget Tim gak ada ego Gantian aja giliran aja Menurut gue tadi Jeff Green ada satu uh, Ngedong keren banget Jeff Greennya Jeff Green uncle Jeff sih masih bisa ya sih Dipanggil Dad lagi tadi sama si Calling Gillespie tuh ngakak banget sih uh, But hey, shout out to Aaron Gordon man He's been playing really well Consistent juga in the series uh, Hari ini di 16 point and he was locking up KD bro Gila man KD dibuat hidupnya susah sih. Sama dia sih, KD Rough night sepuluh dari dua puluh tujuh. Jangan amat gue ngeliat katie nembaknya enggak seefisien ini. Uh, maksud, jarang banget gue ngeliat katie nembaknya enggak efisien. Uh, KD needs to find his way sih, needs to find his way how he gonna play better. Uh, bila sans ingin menang nanti ini, and the book played really well. Tiga puluh lima poin enam assist, tapi terakhir frustasi sampai narik. Uh, Jersinya Bruce Brown mau ribut juga tadi terakhir pas kena screen uh, ya yeah, di ibu obviously frustasi lah dia ngeliat kayak anjing teman gue nggak ada yang bantuin gue nih cuma gue doang apalagi bench si uh, bench si sissas ya um, dia gue bilang seperti kayak main ini bench ataupun juga depth si sissas ini kayak expose banget sama si Denver Nuggets gitu. dan lo bisa mikir juga kayak Gue tadi baru sadar ya, kira-kira siapa Shooternya saat ya? sih selain kayak dia Mau dibuk, nggak ada gitu, lo mau kick out ke siapa Tori Craig gitu, atau ke kempen, campaign. tadi kempennya Ada di kuarter keempat, kurang kalah 5 kali nembak Gak ada yang masuk tuh, uh, tapi Benchless Suns hari ini cuma 4 poin 2 dari 16, 0 dari 9, 3 poinnya, Jamal Moore Yang busuk aja, Jamal Moore yang busuk aja hari ini Dia masih bisa selesai dengan 10 poin Jadi dia masih outscored the whole whole Phoenix Suns bench hari ini. Rough. That is really rough though. Dan ya, yeah, Phoenix Suns pun sebagai tim hari ini nembaknya hanya 19% dari 3 point. Um, lu bisa lihat tadi starternya si Suns itu udah mulai kecapean, dan gue um, bener-bener gak bisa lihat Phoenix Suns ini bisa push the series to 6. Gue rasa kalau mereka menang, mereka cuma menang satu game. Either game three or game four, abis so, itu, I think it's done, man. I think mentok asli, mentok kayak finish juga dapat satu game aja. And James Harden ternyata main ke Vegas latihan kali ya, guys ya, <laughs> dia mau jadi Dennis Rodman nih kayak, tiba-tiba lagi playoff gitu. mau healing dulu dia ke Las Vegas tapi, hey, Harden Showed up though today, uh, ties his career high playoff uh, dengan 45 poin. Sixers gak disangka-sangka nyolong game satu on the road uh, setelah menang 119-115 atas Boston Celtics. Ini pertama kalinya Sixers menang game satu in the second round sejak 1986. Wow, ini satu tahun sebelum gua lahir guys. <laughs> And yes, they got the Job done without Joel Embiid, without their MVP. Uh, Gue kemarin kan satu pesawat ya sama Andovi, sama Kajo juga. Uh, kita bahas tentang Harden ini ke Vegas, gamparin orang gitu kan. Um, yeah, as you guys know, Kajo is a very big Harden fan. Dia nggak tau kalau si Harden Vegas, tapi setelah dengar cerita dia worry banget. Dia kayak, aduh gimana ya, masa ntar Philly kalah lagi ya sama Salty, tapi ternyata hari ini, wow, hebat banget si James Harden, MVP Harden showed up, apalagi kalau lihat outfitnya dia pre-game, itu gue gak tau sih, jadi cookie monster, gue <guluh> gak ngerti itu celana denimnya gede banget, bawahnya itu bisa gak keinjek, lo gak bisa nyungsep ke depan nih si James Harden ini, tapi, if you are wearing that kind of outfit, bro, you gotta play like an MVP, and that's what he did today, kadang-kadang, um, mau ngakak juga sih tapi kalau inget-inget Harden itu sebenarnya tuker buat Ben Simmons guys <laughs> lu tuker Ben Simmons dapat James Harden gila sih bener-bener dapet durian runtuh sih and number one option James Harden always fun to watch man it was a blast today to watch James Harden cantik banget man dribble-dribble ya. step backnya pake pick and roll itu asik banget man dia cuma mau ngingetin kita sih kalau dia kalau 40 poin, he can still do it. <laughs> dan yeah, Harding-Harding selesai dengan 45 poin, 17 dari 30 field goal-nya. Dan hanya 4 free throw aja di game ini. Uh, di fourth quarter, dia juga outscored. Uh, dua jays sendirian dia outscore 15-10 uh, di kuarter keempat uh, thadum kohala last field goal itu gila lu 11 menit lu dia nggak ada field goal lagi setelah baru main satu menit kuarter keempat setelah itu 11 menit ngebleng <laughs> and jalen brown juga enam menit terakhir itu cuma ada satu field goal doang dia so yeah those two uh, jalen brown dan jason thadum itu 0-2 dari three point di clutch time uh, harden menutup malamnya with a big three point shot di depannya el hor Horford, dia dapat switch dia dapat switch dia happy bal, dia dapat switch ya, yang jaga Oppa Horford. Oppa Horford was in an island. Man, Mungkin Harden masih bilang May I get this dance <laughs> nah, Langsung ditembak 3 point And yeah That one Put the game In the bag For the Sixers uh, Pastinya hari ini Harden was the star Tapi Tyrese Maxey Ada 26 poin juga Tyrese Maxey tadi dapat bonus Dari Malcolm Brogdon Di saat-saat yang genting. Malcolm Brogdon bisa salah ngoper Gila tuh salah ngopernya parah sih Itu bener sih Maxey udah tinggal layup doang Di depan sih Enak banget itu uh, So that was a huge Huge turnover Dari Malcolm Brogdon Di saat yang crucial Tapi di Anthony Melton juga needs more love man Dimana dia 5 kali 3 poin di game ini Itu semua dibutuhkan banget sama Philly Dan dia selesai dengan 17 poin Tapi menurut gue yang boleh dibilang hero juga adalah Paul Reed bro Gila dia 4 kali free throw Semuanya all net Di last 57 seconds Itu menurut gue krusial banget Apalagi dia big man ya Dia big man kadang-kadang free thrownya juga jelek Tapi dia dari tenang banget Dan semuanya benar gak ada yang kena ring sama sekali um, Pak, tadi pas game sempat Mark yang PJ. Mark yang PJ, ya, I don't know, I don't need to say what he said. Lo <laughs> bisa lihat cari videonya di Instagram. Uh, tapi ya, si Paul Reed ini selama playoff menurut gue mentalnya bagus banget sih. Mentalnya bagus banget dan setiap kali Embiid absen, dia pasti start up. Uh, dia bisa fill in the shoe. Walaupun memang poin gak sebanyak Embiid tapi impactnya menurut gue dilaporkan masih bagus banget untuk Sixers. Dia hari ini 10 poin dan juga 13 rebound. Uh, PJ, dong, gila, men stat dia hari ini gue gak ngerti sih. Stat PJ, 37 menit. 0 field goal, uh, no free throw attempts tapi of course kita gak bisa bohong impactnya dia di lapangan itu memang gak terlihat di box score sih, dari hustlingnya dia, dan dia tuh bagaimana bisa ngasih lihat uh, apa ya, physical playnya dia, jaga pemain-pemain Celtics juga, uh, sekali juga tadi mukul bijinya Tatum, I don't know why, in this playoff kita sering banget lihat pemain-pemain ini pada mukul biji lawannya, I don't know, it's a train it's, uh, it's a train, it's a trend, I think during this playoff, uh, Ya, yeah. <laughs> but PJ menurut gue walaupun dia gak nge-score, tetep aja menurut gue defensively ini adalah nyawanya juga sih, nyawanya untuk Philly sih. And Celtics menurut gue tadi harusnya menang sih game tersebut, tapi deh supposed to win that game. Tapi gue gak tau di 2-3 menit terakhir itu offense mereka stagnant banget sih, stagnan banget, mereka tuh cuma unggul 4 poin. Tapi mereka malah ngabisin waktu. I don't know why. Malam bukannya run their offense, mereka kayak muter-muter, muter-muter, dribble, dribble, dribble. Akhirnya susah nembaknya nggak ngepoint Tapi itu menurut gue adalah salah satu adalah kesalahan besar yang dilakukan Celtics di game kali ini karena tadi apa ya? Jason Tatum udah jauh banget. Tapi di kuarter kedua dia 20 poin, di kuarter kedua. Total selesai dengan 39 poin hari ini. Jalen Brown 8 dari 10 nembak ya dan selesai dengan 23 poin. So actually. Mereka not bad mainnya, dan emang pertandingan itu sebenarnya masih back and forth, back and forth, sampai abis, sampai ketika James Harden nembak 3 point at the end. So, ini adalah... Mungkin pelajaran lagi Untuk Joe Mazula, How he gotta manage the game Bagaimana harus milih Kapan ngabisin waktu Kapan harus tetap run their offense Jadi uh, Another big lesson Untuk uh, Boston Celtics uh, will see sih Menurut gue sih mereka akan bounce back Di game kedua Tapi I think this is gonna be a Very very interesting Series sekarang ini So itulah timeout hari ini Sekarang kita punya prediction Akhirnya pilihan gue ada yang bener guys Gue milih Denver kemarin ini Gak lalu mereka jago Di fourth quarter ya Betul ada 2 game Uh, seperti gue bilang, gue feeling Lakers besok menang, jadi... Langsung aja lah, bungkus. Uh, Lakers berapa ya? Plus 4, kalau nggak salah besok ini. Uh, jadi, gue feeling sih kayaknya Lakers bisa menang outright. Karena mereka istirahatnya lama sih. Itu aja kuncinya. Kalau biasanya Lakers istirahat lama, mereka makin jago mainnya. So, good luck everybody. Sekarang kita pindah ke player of the day. Of course, MVP Harden hari ini dengan 45 poin. dari 14, 3 poinnya. 6 assist 2 steals. Dan plus, a game, uh, a 3 point Tar, gue barang ngomong ya. <laughs> plus, a game crunching 3 point Nah, itu dia tuh cari tuh. Untuk up The Celtics without Joel Embiid In game 1 And that is why is our player of the day And what gang Thank you so much For joining me today Terima kasih Sudah nonton sampai habis Secara full Tidak di skip-skip Thank you banget Hari ini gue ada salah Beberapa ngomong Maaf ya Kata-katanya ada yang salah mungkin Hari ini pronunciationnya But I'm so sorry uh, Saya tidak perfect guys Ini <laughs> once again Thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment. I will see you guys again Very soon Peace out everybody